Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba yeah. kembali penonton sekalian Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian sehat selalu Dan mendapat rahmat dari bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah ini hmm. nah, Saya sekarang ada di Masjid Al-Hilal Surabaya Bersama Mas Deddy Purnamu Hadi yeah. Seorang mu'alap yang telah berekeran beberapa tahun yang lalu yeah. Siap, Mas. Alhamdulillah, sehat. Terima kasih. Oke. Mas, jadi minta tolong diceritakan dulu eh, gimana kehidupan keagamaannya, dulu eh, keluarganya, gimana latar belakangnya, gimana? Oh, mas. Oke. Uh, Bismillah. Uh, saya dibesarkan, saya dibesarkan dari keluarga Katolik yang taat. Uh, mereka memang keturunan Katolik yang taat Tapi saya sebenarnya uh, adalah anak angkat dari keluarga tersebut hmm. nah, Lalu kalau memang basic dari keluarga kandung saya adalah keluarga Islam Dan itu saya baru tahu, baru tahu uh, Sejak kurang lebih usia kuliah Jadi hmm. untuk apa namanya untuk memahami itu memang berat. Uh, lalu saya dididik dengan ya oleh ibu untuk apa dikaderisasi sebagai kalau or ortodoks itu namanya <tik> misdinar. Dinar <tik> <Miss Dinner. tik> tapi saya ragu karena saya bukan bukan seorang Katolik yang taat ya, <tik> Karena <tik> ada kejanggalan-kejanggalan, jadi saya sudah merasakan kejanggalan menjadi seorang Nasrani, itu karena uh, satu lingkungan, di lingkungan saya kebanyakan rata-rata teman saya seorang yang muslim hmm. terus ada beberapa hal-hal yang kurang lebih sama, seperti halnya puasa di muslim ada puasa, di katolik pun juga ada puasa di situ saya, apa namanya Uh, sempet tanya-tanya sama pastor puasanya orang Katolik ini kok aneh ya Romo saya bilang hmm. kita puasa 40 hari boleh makan sekali kenyang nah, terus pantangan nah kalau misalkan uh, saya sekali kenyang itu seperti apa nah, terus habis itu setelah itu uh, makan yang dipantangi itu seperti apa anda boleh merokok biasanya merokok ini tidak boleh merokok, Biasanya makan daging. Ini tidak boleh makan daging. Hmm. Saya sempat tanya keraguan-keraguan tersebut sama orang. Hmm. Ya, ya seperti itu peraturannya. Jadi tinggal di di apa namanya? jalan Satu ya di jalannya aja seminggu oh, aneh. Lah. Kalau orang Muslim kan enak jelas. Uh, buka, uh, sahur di sebelum subuh, buka puasa pada saat maghrib. Saya sempat ikut puasa waktu itu. Waktu sama teman-teman, diajak ikut puasa. Diajak ikut sahur, diajak ikut puasa. Saya merasakan kalau di situ kok, kok enak ya, e, kekeluargaannya apa namanya, kalau dibilang keberkahannya. Saya merasakan di situ hmm. ayam, e, di bulan Ramadan itu ayam. Tapi seiring berjalannya waktu, e, itu semua hilang karena yang namanya orang tua juga, apa namanya, mendoktrin kita untuk beribadah di agama, agama sebelumnya, agama Katolik ke gereja, dan itu saya sempat, apa namanya, berdoa, minta sama Yesus, hmm. uh, supaya saya diberikan, apa namanya, petunjuk, petunjuk bahwasanya kalau memang saya uh, harus tetap berada di agama yang Katolik, temu kalau saya sih permintaannya simple, minta jodoh, Minta, minta jodoh, minta jodoh. <laughs> karena karena kalau memang jodoh saya itu agamanya Katolik berarti memang saya harus tetap di Katolik hmm. kalau memang bukan ya sudah nanti gimana baiknya saya ternyata saya dipertemukan sama hmm. nih, di bawah hmm. saya dipertemukan sama dipertemukan sama istri yang waktu itu sama-sama Katolik yang sekarang jadi istri ya nah. Eh, sebelum ke sana dulu, Mas. Yeah. Uh, tadi di menjadi misdinar. Misdinar apa itu? Misdinar itu kalau kurang lebih ya kayak di sini ya. Kalau istana remas kali ya, remas. bisa dikatakan remas ya. Oh. Kalau di situ rekat, eh beda juga sih, Pak. Rekat, rekat sendiri. Dia memang mengurusi ke bagian keagamaan apa ya? Uh, organisasinya mereka kalau misdinar itu seperti ini ya Romo, itu loh. kalau yang di kanan kiri itu ada yang membawakan hmm. apa namanya, pialanya itu hostingnya, oh, iya. terus membawakan dupanya ya inilah, yang Lalu pas beribad Misa gitu, Misa, gitu. Hmm. kalau di Kirsten kan gak ada misdinar, hmm. di katolik yang ada misdinar hmm. misdinar itu, misdinar itu beda sama Romo, beda sama pastor. mereka hanya ya itu aja membantu, Bantu, ya. istilahnya pembantunya pastor. Hmm dan saya dulu malah sempat ditanya sama bapak, waktu itu, karena bapak kan tentara, hmm. terus cita-citamu jadi apa sih sebenarnya, kau mau jadi apa, saking ciklnya bapak, saya nggak punya cita-cita, hmm. karena bapak saya angkatan, maunya saya jadi angkatan atau polisi, hmm. saya bilang, saya mau jadi Romo aja sih, hmm. malah dibentak dimarahi <laughs> orang tua kita seperti apa? Masya Allah, kalau orang tua kan memang uh, taat untuk selalu ngajak ke gereja setiap, minggu, setiap kan? minggu dan saya selalu ada denial penolakan untuk itu karena memang minggu pada waktu itu kan hari minggu banyak film-film bagus oh. itu sih wak, pacar sih kalau saya saya rasa remaja mana, ya <laughs> saya remaja waktunya sekolah ya sekolah waktu minggu enak-enak tidur enak-enak hmm. eh, kok malah ke gereja itu hmm. aja sih ada lagi soal keraguan tadi selain tadi pak yang mengganjal waktu itu sebelum ke... saat itu wak, halnya simpel Waktu itu puasanya yang saya lakukan terus pengakuan dosa hmm. Saya berpikir bahwa uh, Saya sebagai katolik, saya mau melakukan dosa apapun itu Entah saya mau bebas Waktu itu saya kan sebagai DJ minum komet hmm. Mungkin saya uh, dalam tanda kutip kalau ini ya Sina mata atau apa, Sina, apa saya nggak tahu dengan yang bukan mahrum hmm itu bebas, setelah pengakuan dosa oh, dosa kok hilang-hilang kok bagi saya kok aneh, kok enak banget gitu enak-enak hmm. Allah melakukan dosa, terus habis itu di pengakuan dosa, terus dosanya itu hilang saya rasa kok ya, apa ya ada sedikit kejanggalan di situ salah satunya pengakuan dosa banyak hal-hal yang, ini sih pak uh, gan ganjal itu usia, usia berapa mas? usia SMA. SMA SMA saya dididik di SMA katolik dari TK SMA nya katolik? SMA dari TK sampai SMA semua katolik SMA apa aja mas? kalau SMA Sinwi dua di TIDAR SMP nya SMP uh, Angelus Custos yang di Kepanjen hmm. SD nya Saferius, satu kompleks sama AC itu Anjelus Christos, dan TK nya di TK situ kompleks juga Taman Rini. semua Semua sekolah-sekolah Katolik Oh Berarti yeah. memang, memang benar-benar di kader nih Tidak ada jaminan bagi saya no, untuk orang-orang atau pribadi yang disekolahkan dalam penempatan sekolah-sekolah Katolik Atau uh. untuk menghalangi dayanya, oh, itu tidak ada Iya Baik. lalu kemudian tadi oke okay, dilanjut cerita tadi uh, doa ini permintaan jodoh tadi pak oh iya lanjut akhirnya sama Allah didatangkanlah istri istri saya ini yang sama-sama Katolik teman SMA saya ketemu waktu itu di kampus Kota Rulo itu uh, ketemu di kampus saya nggak tahu juga kalau dia sekolah di sana juga setelah itu ya berjalanlah seperti biasa pacaran ke kerja sama-sama ya di situ saya sudah mulai mantap sampai akhirnya lima tahun perjalanan artinya mantap mantap sebagai Katolik sebagai Katolik karena permintaan saya dikabulkan sama Tuhan Tuhan dikabulkan ditetangkan jodoh ditetangkan jodoh yang seiman yang ya sesuailah dengan kriteria saya sesuai sudah akhirnya ya sudah hanya sep, hanya hal sepilih itu yang bisa membuat saya jadi mantap di Katolik. Dan itu uh, berubah kehidupan ke agamanya berubah. Berubah dia ya, otomatis jadi taat lagi karena kan basic dari keluarga saya, keluarga istri itu kan Katolik yang taat juga. Hmm. Uh, karena bapak angkat orang tua angkat saya dari Semarang, uh, orang tua istri juga dari Semarang. Notabene hmm. Semarang itu uh, uh, untuk Katolik agama Nasrani memang kuat, jadi sangat-sangat taat. Hmm. Jadi hmm. sempat saya dikira orang Arab, tapi ternyata saya Katolik. Iya <laughs> karena tinggi besar ya. <laughs> <laughs> ah, terus lanjut ceritanya. Ya ya perjalanan perjalanan pacaran lima uh, tahun tunangan kau Allah. Oh, Allah buat saya putus sama istri gatal nikah disitu saya iya. sudah tunangan putus sudah tunangan putus jadi nikah tunangannya juga Bukan tunangan yang kecil-kecilan, tunangan yang lumayan besar, mengundang banyak orang. Oh. <laughs> uh -huh. Jadi sempat agak sedikit malu atau itu. Tapi ya sudahlah. Uh -huh. Terus ya itu sudah memang rencananya Allah untuk itu. Kenapa putus? Beda prinsip sih pak. Maklum, bukan agama ya tadi. Bukan bukan agama. Waktu itu hanya prinsip aja, prinsip prinsip apa namanya? prinsip uh, hidup. Oh. Saya yang masih ingin senang-senang, istri yang sudah ada visi kedepannya sudah lebih bagus, oh. itu aja. Ya, setelah itu, uh, selama putus, ya saya juga mungkin ada kedekatan dengan seorang perempuan, atau mungkin saya ada, apa namanya, semakin dekat dengan teman-teman saya yang muslim, akhirnya saya ke, apa ya kepikiran lagi untuk belajar belajar uh, Islam itu di situ. Jadi mulai tertarik dengan Islam, mulai tertarik lagi. Jadi ada saya ditempatkan sama Allah di, di lingkungan yang taat terhadap Islam. Di hotel waktu itu saya kerja uh, mereka selalu mengingatkan untuk teman-teman yang satu kantor, ayo sholat. Mereka kok enak ya, bisa bareng-bareng, bahagia, menjalankan ibadah itu seakan-akan pada lima waktu, hmm. mereka bahagia, senang, happy, kok enak. Saya sempat akhirnya tanya sama itu tadi, uh, teman kantor, kok bisa seperti ini pak, saya tolong bisa diajari, hmm. uh, tolong dipandu, kalau boleh saya ikut sholat. Saya waktu itu di, di apa namanya, akhirnya di diizinkan. Nggak apa-apa, oh, ayo coba coba. Padahal saya belum ikrar untuk belum syahadat Saya diizinkan untuk, ayo sholat. Ini ini caranya. Ikut aja dulu gerakannya nggak apa. apa Jadi Allah mudahkan melalui itu. Itu berapa lama? Filio, filio, filio, filio itu kurang lebih tidak lama sih pak, saya masuk ke hotel kurang lebih tiga empat bulan setelah itu saya baru ikrar, nggih okay. saya ikrar. Tapi prosesnya tidak hanya di hotel, saya di, di rumah sakit juga dipertemukan dengan teman yang taat juga, teman yang taat. Alhamdulillah, Allah tempatkan saya di tempat-tempat yang. Uh, Tapi mulai tertarik dengan Islam ya di hotel tadi ya. Tertarik ter, uh, tertariknya sebelumnya di Jawapos. Oh pergi Jawapos ya? Di Jawapos juga. <tuh> Jadi saya setelah putus saya kerja di Jawapos kan pak. Jadi. Uh, Teman-teman ya itu tadi ditempatkan di lingkungan yang taat, taat beribadah mereka yang melihat mereka sholat, Jumat dan segala macam uh, Itu yang membuat saya akhirnya kembali lagi, kembali lagi untuk pengen, pengen tahu tentang islam Karena melihat apa ya, ketenangan, ketenangan di dalam mereka beribadah kemudian, sampai kemudian mantap itu gimana sih Pak? sampai kemudian mantap untuk pindah Islam saya mantap pindah Islam yaitu pas ada yang namanya, saya boleh sebut namanya, Pak pa Halik namanya Pak Halik itu yang di Hotel Four Point, dia memang membantu saya sekali untuk, apa namanya, meyakinkan bahwa Islam itu seperti ini, seperti ini. mereka beliau memang Masya Allah orang yang sangat sabar, orang yang benar-benar Islami banget, hmm. Islami banget. Jadi ya, Batal Allah beliau yang mengarahkan saya untuk hmm. coba deh, karena apa namanya ikrar, coba syahadat Kalau memang sudah mantap, tapi saya uh, masih ragu karena memang orang tua. Hmm. Saya takut sama orang tua pada waktu itu orang tua. Pada waktu itu orang tua e, Bapak sakit terus ibu juga apa namanya? Saya khawatirkan juga sudah sepuh tahu saya pindah agama jadi apa? Islam nanti malah ngeblak, hmm. nah, tapi Allah saya mantap untuk pindah Ya karena dorongan dari Pak Alex juga sih salah satunya. Hmm. Jadi saya coba lebih baik ikal dulu, nanti ngomongnya belakangan aja. Diam-diam aja. Hmm. sampai titik itu tadi orang tua belum tahu ya. Belum tahu. Kalau Mas Jadi eh, tertarik dengan Islam. Belum tahu. Hmm. Terus saya sampai saya ada pun belum tahu. Masih di gereja? Waktu itu. Masih sesekali, oh. masih sekali itu nemenin ibu aja di hati saya sudah tidak ada ketertarikan di dalam gereja, cuma saya apa namanya uh, berusaha berbakti sama orang tua aja sih, nemenin ibu hmm. masih, masih sesekali, cuman kadang nganter aja ibu hmm. karena memang Alhamdulillah saya kerja di hotel, jadi apa, nggak ada waktu kadang untuk hari Minggu untuk ke gereja hmm. nah, ya lalu kemudian memutuskan bersyadat iya, yeah, memutuskan bersyadat yeah. tahun 2011 di mana mas? di Masjid Al-Falah, Surabaya hmm. Hmm. tahun? tahun 2016, oh, iya. 2016. Hmm. di situ kemudian ketemu istri? nah ini ceritanya nah, gimana itu? ini, kalau ketemu istri itu setelah saya memutuskan untuk pindah istri nyoba kontak lagi pindah agama mas? belum belum ngontek lagi, ngontek ke saya lagi. Ini yang versi saya ngontek saya lagi. Terus tanya kabar bagaimana, terus um, coba ngajak untuk apa namanya ngobrol bareng lagi. Ayo, ke gereja lagi. Saya bilang kalau saya memang sudah nggak bisa ke gereja, kayak saya sudah pindah dari. Islam ada penolakan juga dari istri maksudnya, kok kamu pindah kenapa? ayolah kembali lagi ke gereja ada sempat -sepert seperti itu jangan ya kalau memang ini sudah memang keputusan saya, tapi kalau kamu memang mau pindah juga, monggo silahkan, nanti saya bantu ke kepala perihal e, bagaimana kita nanti kedepannya, misalkan e, menikah atau tidak, jodoh atau tidak itu haknya Allah nanti kalau memang setelah kamu ikrar setelah kamu belajar Islam hmm. dan kalau memang kita tidak judul, ya sudah kita masing-masing, hmm. hmm. berjalan masing-masing hmm. jadi Alhamdulillah kalau istri memang bukan karena saya hmm. nanti ada ceritanya dari beliau, de, bagaimana dia ditempatkan di teman-teman di lingkungan yang taat juga, itu juga ada salah satu Baik, Terus singkat cerita kemudian uh, Diafalah itu Tersyahadat iya. Bersama dengan istri saya Belum jadi istri waktu itu ya? Belum, saya syahadat dulu Istri waktu itu sempat belajar ibadah, akidah tapi juga lihat saya menjadi saksi, salah satu saksi untuk syahadat juga tapi belum syahadat? belum oh. masih belum mantap hari ini, masih belum mantap ya, ya, ya. jadi saya dulu baik nah, setelah berhasil bersihatan gimana rasanya mas? Alhamdulillah ya, senang sih waktu itu rasanya Wah, sangat ya lega, plong iya, kalau orang bilang rasanya seperti terlahir kembali hmm seperti terakhir kembali, seneng banget, cuman ya itu tadi karena memang syahadat ini adalah syahadat yang ditutup-tutupi, jadinya rasanya masih ada kejanggalan hmm. di hati, karena memang orang tua belum tahu, semuanya serba sembunyi-sembunyi, itu aja sih hmm. Hmm. akhirnya kemudian tahu gimana? Akhirnya tahu saya sekalian waktu, waktu itu cukup cukup mengagetkan orang tua juga sih, Pak. karena saya uh, info ke beliau, ke ibu itu, karena bapak waktu itu stroke, jadi memang gue nggak bisa berkomunikasi, jadi saya sampaikannya ke ibu, saya cuma menyampaikan, saya mau nikah. Ibu juga belum tahu kalau saya mau menikah sama siapa. Nggak hmm. tahunya ternyata saya kembali lagi sama tunangan oh. saya sebelumnya hmm. istri ini yang sekarang. Saya mau menikah. Nah, Ibu bilang kamu mau menikah kok ngomong angker jeplak Orang Jawa bilang gitu. Hmm. Orang menikah itu kalau di Katolik ada syaratnya. Ibu waktu itu menyambut seperti itu. Hmm. Di Katolik ada syaratnya. Kamu harus sekolah dulu, kalau harus kamu harus apa ini dulu, pelatihan dulu. Enggak nggak mudah satu bulan kayak. Hmm. Nggak, saya nggak menikah secara katolik lah terus kamu menikah seperti apa ibu bilang seperti itu. saya menikah secara muslim Oke sama siapa kamu tiba-tiba langsung pengen menikah sama secara muslim sama istri saya bilang sama lu secara muslim kamu, emang kamu sudah ini pindah pindahanu uh. sudah di situ saya langsung menyatakan saya sudah pindah hmm. jadi sekalian sakit hatinya ibu sekalian oh. <laughs> ngomong pindah Islam sama nikah enak oh. jadi nggak nggak nggak ini lagi nggak oh. perlu oh. ini lagi sakit hati yang kedua kalinya <laughs> itu kagetnya ibu seperti apa mas? cuman kalau saya sempat tanya <laughs> katanya cuma satu hari shock aja setelah itu ya sudahlah mau gimana karena anaknya ibu juga yang perempuan karena kita eh, hanya dua bersaudara yang perempuan juga mau alaf, oh ikut suaminya oh menikah ikut suaminya jadinya ya itu tadi si Allah mudahkan di situ. Ibu hanya katanya sih cuma nangis satu hari, nangis sedih satu hari, setelah itu ya sudah oh. tapi tapi nggak tahu sih perasaan seorang ibu seperti apa, ya memang yang disampaikan, yang disampaikan sakit hatinya satu hari mungkin di hatinya mungkin berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun tahun saya juga kurang tahu yeah. tapi setelah itu hubungannya gimana? Ya, Alhamdulillah masih tetap seperti ibu dan anak, oh. jadi cuman hmm, uh, ibu hanya, waktu itu saya memang setelah dari hotel keluar ibu, saya, perubahan saya drastis sih, secara fisik, Masih hmm. saya berdenggol, gitu jadi terus jalannya yang agak sedih di atas uh, mata uh. kaki, jadinya seperti orang bilang seperti teroris lah apalah, hmm. hanya itu aja sih yang sempat jadi apa namanya permasalahannya hmm. ekstrim, terlalu ekstrim Artinya nggak sampai kemudian terjadi konflik ya, ya. ya. Tidak ada, tidak ada. Uh, saya bilang saya sempat bi bikin joke juga di dulu, ada Yesus aja <laughs> Yesus udah sama sama. Aduh, fotonya Yesus udah apa Apa bedanya? Itu aja sih. Malah, kemudian konfliknya yang terjadi di kantor ya katanya. Di mana? Di kantor. Konfliknya. Kon di kantor kantor ya. mana? Ceritanya saya dengar Mas Jadi keluar karena tidak boleh salat di kantor. Oh, iya. Itu di mana? Ya. Itu, itu sebenarnya bukan konflik karena memang tuntutan dari tugas sih, Pak. Uh, saya sebagai resepsionis di hotel saya memang uh, apa namanya? Saya berusaha menjalankan ibadah sebagai muslim yang taat, tapi waktu itu Uh, dua kali Jumat saya sempat uh, tidak bisa hadir Karena pekerjaan? Karena pekerjaan, karena pekerjaan Jadi terus sholat maghrib, sholat isya pun saya harus menjamaah Saya nggak bisa sholat maghrib sendiri, sholat, sholat. jadi digabung Saya sudah berangkat waktu itu sholat Jumat, sudah di masjid, sudah duduk Saya di whatsapp sama manajer saya, director of room saya Saya ditanya, di mana? Saya sholat jumat dulu, dulu Kan uh, minggu lalu sudah Tolong gantian sama yang lain dong Itu saya nangis pak Nangis, maksud sedih kok Ya Allah sholat jumat aja kok sampai begini banget sih Akhirnya ya uh, Saya curhat sama istri Istri bilang ya sudah keluar aja Kalau memang uh, untuk ibadah aja susah Lebih baik keluarin. insya Allah nanti ada jalan itu sudah berapa lama dari saya itu? 1 tahun oh, atau tahun. sudah lumayan, karena kan saya posisinya waktu itu di sales terus pindah Di sales itu saya masih bisa beribadah dengan ajarnya masih bisa Cuman setelah pindah di resepsionis itu yang kerjanya sif itu ya nggak bisa Itu nggak bisa dinego, misalnya diatur gitu, Dan bergantian Karena memang ya keterbatasan SDM sih Pak di hotel perempuan dan laki-lakinya terbatas jadinya memang untuk sholat gantian nah, iya, iya. Jadi, iya. padahal gaji lumayan gaji lumayan lumayan, lumayan <laughs> dua digit dua digit <laughs> lumayan cinta. aduh kalau diinget-inget kadang ya sayang cuman ya co coba kalau misalnya di hotel boleh berjenggot, boleh ibadahnya <laughs> lebih baik mungkin saya kan masih tetap tahan, ya. Cuma, jadi what, mas? hotel Islam yang Muslim uh, hotel Syari hotel Syari hotel Syari di Saudi yang buat digit, <laughs> di Indonesia yang buat <laughs> digit. <laughs> ya waktu itu sudah berkeluarga lalu meninggalkan gaji fasilitas yang lumayan besar lalu gimana dengan kehidupan keluarga selanjutnya Alhamdulillah saya waktu itu kan masih ikut orang tua, rumah listrik air, jadi nggak uh, ada bayar sama sekali. Tapi saya kan masih harus mem membiayai anak. Uh, saya punya anak satu itu tuh, anak yang pertama, susunya, popoknya uh, ya saya putar otak, sempat goce, goce nggak kerasa, nggak betah panasnya. Setelah itu saya coba buka percetakan, buka salon, potong rambut, hmm. saya memang nggak jalan. Hmm. Setelah itu saya terakhir coba buka usaha kuliner, roti bakar, ya alhamdulillah uh, dua tahun kurang lebih sampai akhirnya pandemi hmm. merosot, ya itu Allah kasih saya amanah lagi anak, dan saya dikasih ini juga, rezeki lain lagi, saya dikasih pekerjaan lagi. Iya. Hmm. Yeah. <tuh> Istri kerja? Istri enggak kerja? di Di rumah menang aja di rumah Jadi sekarang untuk nafkah sepenuhnya dari sepenuhnya dari saya. Nggak dari dari jualan roti tadi, Pak. Jualan roti roti goreng dan cangkwe. Alhamdulillah. Sebelum masuk Islam, dulu pandangan jenengan terhadap Islam seperti apa, Sebelum mengenal Islam. Islam itu terlalu kaku. Terus karena memang waktu itu banyak berita tentang bom-bom. Sekarang tadi sudah tujuh tahun masih? Ya tahun. Tahun, tahun, tahun. Baik, baik. Mudah-mudahan ke depan Allah menguatkan keimanan dan keislaman Mas Jedy dan keimanan dan keislaman kita semua. Amin. amin. Uh, terima kasih Mas Yidi atas kisahnya, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Okay. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah ke halawa halau tanpa walau Halawa bumbu kaldu yang lezatnya memukau kayak gizi kaya rumpu.